assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, selamat berjumpa lagi dengan channel sri Jamaah kali ini sri Jamaah mau unboxing uh, pesanan saya kemarin yaitu berupa clip on clip on itu gunanya untuk uh, kalau kita bikin konten supaya suara kita itu jelas di hasil video kita ya. saya kemarin pesan dan pembayarannya melalui alfamart ya. seperti ini jadi ini nanti clip onnya kita taruh di leher kita di baju kita supaya suara kita waktu membuat konten itu jelas didengar oleh pemirsa ya untuk pesan barang di shopee itu sangat mudah ibu-ibu kita itu dipermudah e, bisa pembayarannya itu lewat bank ya Nah seperti ini bisa juga lewat alfamart bisa juga cud tergantung kita ya. tapi untungnya kalau kita membayar melalui alfa atau hmm, melalui bank itu jadi kita tidak ini kalau kita keluar rumah tidak was-was nanti Oh, kalau datang bagaimana kita belum membayar enggak enggak seperti itu. Kalau COD kan seperti itu harus bayar di rumah. Tapi ya ter, terserah Anda semua mau COD, mau lewat apa Alfamart, mau lewat bank juga enggak apa-apa. Ya, jadi gunanya ini ini kita rangkai ke hp kita ya nah seperti ini seperti ini guys tuh ya jadi ini untuk memperjelas suara kita waktu membuat konten ya ini kita buka dulu jadi ini murah meriah kok Ya, murah meriah guys. Jadi belanja di Shopee itu sangat menguntungkan karena murah meriah. Ya. Nah, yang ini kita hubungkan ke HP kita. Ini kita eh, kita taruh di eh baju kita ya dekat dagu kita ya untuk memperjelas suara kita masuk ke dalam e, apa video yang kita buat ya ke dalam hp kita oke terima kasih telah mengikuti video sri jamah ini ada kantongnya jadi untuk menyimpan supaya rapi ada kantongnya ya Uh, video seri cakma kali ini dalam rangka unboxing clip on teman-teman ya uh, jangan lupa like comment dan share nya dan silahkan subscribe subscribe itu gratis teman-teman insya Allah kunjungan teman-teman saya balas ya jadi ya sabar tapi ya jadi karena saya juga bekerja jadi Sesempatnya saya, saya sempatkan untuk berkunjung balik ke channel Penjenengan semua. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.